Oke, setelah Anda tahu posisi 1 sampai 6 dari 10 film India horor. Sekarang saatnya kita bahas posisi 7 sampai 8. 7. 1921, Tuan Wadia, Vikram Bat adalah seorang pria yang kaya raya. Dia menemukan bakat luar biasa yang dimiliki seorang pemuda bernama Ayush Karan Kundra dan lantas memintanya untuk tinggal di rumah sekaligus merawatnya. Sebagai ganti Wadia akan menanggung semua biaya pendidikan Ayush. Pemuda itu menyambutnya dengan senang. Semua berjalan lancar. Ayush diterima dengan hangat oleh para pengurus kediaman Tuan Wadia. Dia juga bangga bisa masuk York College of Music. Beberapa bulan kemudian, aktivitas supranatural mulai mengganggunya. Ayush merasa dirinya telah diganggu oleh kekuatan yang tidak terlihat mata. Merasa butuh bantuan, dia menghubungi Rose Zarenhan yang memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal gaib. Keputusannya tersebut justru membawa keduanya semakin dalam masuk ke sebuah rahasia yang kelam. Sebuah konsekuensi menunggu mereka berdua. 8. Seitaan Film horor India berjudul Seitaan ini tidak kalah menyeramkan. Terlebih ia dibuat berdasarkan kisah nyata mengenai pembunuhan seorang anak oleh ayahnya. Serta memperlihatkan gambaran kontroversial yang terjadi antara Syiah dan komunitas muslim sunni. Film yang juga diketahui berjudul Ras e Seitan ini dimulai ketika Abu Nadir membacakan Al-Qur'an untuk melakukan rukiah. Seitan memang menangkap fenomena kepemilikan jin di kehidupan nyata. Rukiah atau penyembuhan secara Islam jadi bagian dalam film. Tidak heran jika kemudian Seitan menimbulkan kontroversi di kalangan komunitas muslim termasuk di Inggris. Sekian video tentang 10 film India horor ini. Untuk mendapatkan informasi film lainnya, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.